Menjelaskan, masih reperto sambil kolam. Jumpa lagi bersama kami, spiritual tersebut di channel PSBB TV, channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk...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 Para pemula pecinta perkutut terkadang masih sembrono dalam memilih perkutut katuranggan Kebanyakan pemula hanya memilih perkutut Hanya dikarenakan sudah manggung tanpa memindahkan katuranggan burung perkutut Berdasarkan hemat kami, sudah seharusnya bagi pecinta burung perkutut Wajib hukumnya memahami ilmu katuranggan berlutut. Bagi doro yang memiliki atau hendak memelihara burung bertutut di rumah, cobalah sesekali memeriksa dan meneliti bagian sayap burung. Perundoro ketahui bahwa terdapat burung perkutut yang tidak baik untuk dipelihara, yang mana burung itu memiliki ciri di bagian sayap. Apabila Ndoro menemukan ciri tersebut, saran kami lebih baik jangan memelihara burung perkutut tersebut dan lebih baik dilepaskan saja kalam bebas, karena melepaskan burung perkutut ini. Ibarat Ndoro melepaskan sifat buruk Ndoro sendiri Lantas, ciri seperti apa yang dimaksud Dan jenis burung perkutut apa yang dimaksud Dari tutur nilar yang kami ketahui Burung yang dimaksud adalah katurangan perkutut kelabang kepipit. Burung perkutut ini lebih baik jangan dipelihara dan lebih baik lepaskan saja ke alam jika terlanjur ada di rumah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa burung perkutut jenis ini bisa dijadikan sebagai sarana ruatan untuk melepaskan kesialan dan keburukan apabila burung ini dilepaskan langsung oleh orang yang diruat. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa melepaskan burung pekerut ini ibarat Ndoro melepaskan sifat burung Ndoro sendiri Cirinya dapat dilihat di bagian sayap Burung ini memiliki ciri khusus bulu berwarna putih di bagian sayapnya yaitu di bagian sayap dalam Burung ini kurang baik dipelihara karena akan mengundang masalah datang khususnya dalam keluarga. Sehingga jika memelihara burung ini akan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara suami istri atau penghuni rumah lainnya. Hal tersebut disebabkan bulu putih di bawah sayap burung lapang pipit ini melambangkan ketidakjujuran bahkan bisa memunculkan perselingkuhan dalam pernikahan perselingkuhan dalam rumah tangga Baik dilakukan oleh suami maupun istri Tentu akan berisiko membuat keharmonisan pernikahan terkuncak Perselingkuhan merupakan sesuatu yang kental kaitannya dengan dusta Atau sesuatu yang disembunyikan oleh pasangan Burung ini juga memiliki pesan yang hendak disampaikan dari katurangan kelabang ke pipit. terlepas dari mitos yang berkembang pesan yang tersirat dari tuah katurangan perkutut kelabang kepipit adalah agar dalam rumah tangga sebaiknya untuk suami dan istri harus mengedepankan kejujuran dan kesetiaan karena jika ada yang disembunyikan maka akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian. Itulah kekurangan kelapang kepipit yang kurang baik dipelihara di rumah. Maka teliti dahulu sebelum melihara burung perkutut. Jika ada bulu putih di balik sayap burung maka dapat dipastikan. Itu adalah ciri dari burung perkutut labang kepipit ini. Pastikan untuk selalu teliti sebelum memutuskan memelihara burung perkutut. Hal ini karena menurut primbon Jawa, tidak semua burung perkutut baik untuk dipelihara.